Hai, hai, hai, warga di sekitar pasar Pulau Burung Indragiri Hilir atau Inhil Riau digegerkan oleh kemunculan harimau Sumatera liar. Harimau itu kini terjebak di lorong Ruko Siapa yang bisa menolong? Video harimau Sumatera yang terjebak di bawah ruko, warga Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, beredar di media sosial. Tampak hewan yang dilindungi itu dalam kondisi tiarap di bawah ruko warga yang diperkirakan berukuran 10 cm dengan ditemani sebuah pencahayaan. Di depan harimau itu tampak seperti ada beberapa potong daging ayam. Lokasi tempat harimau itu berada di lorong ruko yang sempit di Pasar Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Inhil. Kejadiannya saat pagi hari, kata kepala BBKSDA Riau. Lokasi harimau Sumatera itu terjebak bisa dikategorikan sempit. Pihak BBKSDA Riau telah berkoordinasi dengan camat dan pihak TNI Polri untuk mengamankan lokasi di lorong ruko yang sempit itu, dipasang jaring dan kayu untuk mencegah harimau melarikan diri. Ruko lokasi harimau terjebak tersebut hanya berjarak sekitar 400 meter dari Polsek setempat. Box trap pun disiagakan, namun siapa yang bisa menolong harimau malang itu? Kepala BBKSDA Arya menjelaskan. Selain tim dari Inhil, pihaknya juga mengirim tim dari Pekanbaru. Ada enam orang yang termasuk medis dikirim ke Inhil. Tim dari Pekanbaru sudah berjalan menuju ke lokasi. Tapi kan jarak tempuhnya memang jauh karena dari Pekanbaru ke Kota Tembilahan saja bisa 8 sampai sembilan jam. Itu belum ke kecamatan Pulau Burung, tempat di mana lokasi harimau yang terjebak di lorong ruko, kata Kepala BBKS Ariau Riau. Pihak BBKSD Riau akan berusaha mengevakuasi harimau tersebut dari lorong ruko. Namun untuk melaksanakan evakuasi, salah satu yang akan dilakukan adalah melakukan penembakan bius. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di sisi lain, beredar sebuah video memilukan terjadi di kebun binatang Beijing, Tiongkok. Seekor harimau bengal putih terlihat stres dan depresi, sehingga hanya berjalan dalam gerakan melingkar. Diduga, harimau ini stres karena tempat tinggalnya yang terlalu sempit. Untuk hewan liar yang dikurung di dalam kandang dan diperlihatkan kepada manusia, tentu ini bukanlah habitat alami mereka. Sementara itu para ahli menyebutkan, bahwa kondisi perawatan hewan di kebun binatang memang memprihatinkan. Hampir setiap kebun binatang di Tiongkok, kami melihatnya di dalam kandang semen atau di belakang jeruji besi, yang sampai batas tertentu dianggap sebagai perlakuan buruk. Beberapa adalah spesies yang secara alami hidup dalam kelompok, tetapi mereka sering terisolasi, yang juga menyebabkan mereka sangat tertekan secara psikologis, katanya. Dia juga mengkritisi kurangnya peraturan di Tiongkok untuk mengatasi masalah seperti ini, Sementara itu, pengelola kebun binatang Beijing sendiri mengaku bahwa harimau ini memperlihatkan tindakan tak biasa sudah lama. Mereka mengklaim kini telah memberikan aktivitas tambahan untuk harimau putih tersebut. Seperti bermain di kolam atau gym alam liar, untuk membuatnya melepaskan stres. Mereka juga memberikan lebih banyak makanan dan mainan untuk harimau tersebut. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?